Saya mengajarkan Al-Quran ini uh, sebagaimana saya amalkan dalam hadis Rasulullah yaitu khairukuman ta'ala wa wa'alamah sebaik-baiknya uh, kalian mengajarkan eh, membaca Al-Quran dan mengajarkan kepada yang lain. Alhamdulillah kami sudah diberikan bantuan dari wakaf Quran ya. Mudah-mudahan wakaf Quran ini uh, lebih berkontribusi lagi kepada uh, masyarakat luas khususnya yang ada di uh, Sulawesi Tenggara ini yaitu di Kabupaten Buton karena kebutuhan Al-Qur'an yang kami siapkan itu kurang. Sementara anak santri itu banyak, kurang lebih sekitar sekarang di Al-Qur'an itu sekitar 70 orang. Besar kiranya agar mengajak masyarakat untuk mewakafkan Al-Qur'an di BWA